Kali aja mau udah sampai, kelihatan kayak gede Oh, ininya ya, iya, sama nama orang Oh, biasanya sih untuk apa yang ngeliat, uh, tapi oh. ini ke saya. Ini lah, gue pengen lihat yang banyak bunuh Oh, <laughs> iya, paling kena keliatan, iya, iya, ini Oh, mati Perikin juga nih. <gipun> <gipun> uh, e itu bukan pakai naon teh? Oke, <gipun> masuk ini. Oh, jauh. <gupun> Iya dua tiga tiga pasti bakal ada baca, baca Iya lagi. <laughs> Ayo six, six, six Oh dia Samsung oh, Samsung kenapa deh Samsung cuy. Ya, ah iya, iya. <laughs> belum ada Wizardnya ya galot. Iya, <gol> kok itu. Iya, yang paling banyak X XD ini sakit juga ya. D Yoiko Yoiko siapa ya? Yoiko remel ya. Tangan besar nih lo. Chat itu sakit loh kalau udah maksimal pondenya ya. Sakit banget. Renegade tuh sakit alok lagi. Iya. Ah, gila. Itu gua coba kemarin udah Eh eh eh luang satu menit teh hati-hati juga eh. marco marco sakit marco pakai apa itu kan. lihat orang yang dia balik ke gua lagi mengamati si Portland aja si Portland, si sik sik sik itu dua orang itu kan. Eh. si xd juga oh. <hati> Ya, ya tuh masuk tuh, cat, cat, langsung diem, ya bisa ngepot itu, mati oh, mati. Ya, oh, orang oh, Ini Sebentar, Dibalikin lagi sama Renfe, Renfe mulai M lagi. Karena kayaknya aku nunggu terlalu cepat cepat cepat mati, nunuan ini bisa ya. anjir anjir naik lagi. jauh sih. bimbing 6... si siksik kan, itu dia tahu ya. orang yang lagi kena stun tuh tahu aja. mungkin mereka emang teamwork didiskonan. ini hmm, gua stun gua stun gua stun gitu pasti mah. Uh -uh. iya. pantomana pantom. Mana, pantom. MPL, KTL, sabar sabar. Aduh nge-lag ya? Iya ya, nge-lag. Pas. Wah, DC, gulali. Si satu DC. ya. Gua triple sick, Mang. Di Cryo enggak mati, Mang. Iya. Gua orang itu. Iya, gua bilang juga tuh. Sampai oh, mati juga. Anjir, itu yeah. kena stun dia. 1 menit akhir nih, semennya enggak bisa di gas ke dalam kok enggak jadi juga. juga di tengah-tengah gue diam situ aja deh ah jihal, ngindong, dia kayak nya di barang ini dong gebek yang ini mah wuuuhh